Oke coy, so kembali lagi bersama saya Ananda Mersyah di video kali ini kita akan mainkan game yang berjudul DKI Jakarta. Game ini buatan akun Roblox yang bernama ADDR556, ya. Kalau nggak salah, mohon maaf. Kalau salah, mohon maaf ya. <tuk> <tuk> Oke, okay, jadi uh, game ini tuh kurang lebih mirip ya, gameplaynya dengan Game Car Driving Indonesia gitu. Nah, tapi disini yang membedakan adalah ini. Namanya kan DKI Jakarta, ya. Jadi, kalian udah tahulah lah, ya, ini lokasinya uh, berfokus di kota daerah cimewa eh daerah Ujung Jakarta dong jadinya <tuh> maksudnya daerah ibu kota Jakarta begitu dan karakter saya tiba-tiba joget-joget sendiri ya kan jadi ini gamenya masih tahap beta ya karena di awal itu masih ada tulisannya sebelum masuk kalian baca aja ya di deskripsinya gamenya itu masih tahap beta masih tahap pengembangan gitu Oke jadi di sini kita punya uang 100.000 saja tapi ya okelah okay kita akan coba lihat masuk ke dalam dealernya ya Oh ini di disini Uh, kalian bisa lihat, ada banyak gedung-gedung tinggi, tapi uh, sayangnya ya, ini teksturnya sepertinya rendah sekali, jadi agak ngeblur-ngeblur gitu. Tapi nggak apa-apa, mungkin ini masih tablet ya. Jadi masih belum sepenuhnya 100% sempurna ya. Nah, oke okay, kita bisa lihat di sini di user interface-nya ya, terutama ini mirip dengan Car Driving Indonesia Bapak atau game yang belum lama saya belum lama ini saya mainin itu game yang dua hari yang lalu itu saya mainkan game ini juga. Eh mainkan game ini. mainkan game yang mirip-mirip uh, seperti ini. Kita bisa lihat di sini tata letaknya juga sama ya, bisa dibilang sama. Ada coupe, ada hatchback, ada SUV, ada MPV dan sedan dan ada yang lainnya juga. Ini atau tahu kenapa ya ini sekali mungkin karena ada satu uh, aspek atau apa ya objek yang bikin berat saya yang kurang tahu tapi yang pasti ini berat sekali Pak atau laptop saya yang terlalu kentang gitu kan saya juga kurang tahu gitu dan sini kita bisa lihat hmm, harganya oke okay, cukup murah-murah ini yang di orders ini kenapa belum muncul gitu kan <laughs> aduh ini uang kita seratus ribu jadi ini mobil-mobilnya yang di ya ya terutama ini murah-murah tapi ada juga yang mahal seperti Nissan GTR ini ini 2 juta rupiah dan uang kita seratus ribu Oke kita cari yang lain aja. Kita cari yang murah-murah dulu gitu. Oke di sini ada sebiji jalan Toyota Corolla, Honda Sigvario, ada Hyundai Eonyx, ada Toyota Soluna juga. Hmm. Oke kita lihat-lihat dulu ya coy. Oke kalau gitu kita nyetir pakai mobil ini lagi. Tapi ini warna putih ya kan. Kalau sebelumnya warna orange ya kalau nggak salah saya lupa. Kita langsung saja jalan pak. Jalannya gimana? Oh, Oke, okay, disadari dulu, dan langsung saja jalan. Woy, oh, yeah, mantap juga! Wih, kenceng juga, Pak! Di mobil gile. Oke, okay, kita akan belok ke kiri ya, Kang. Ternyata di depan jalan buntu. Oke, okay, kita akan putar balik di sini. Anjay mau ngepet tapi tidak bisa. Cuy, cuy kenceng banget cuy ini mobil cuy sumpah dah Wah <laughs> oh, ini salah gaknya nih handlingnya nih, nih dan mungkin di bisa diperbaiki lagi. Woi di situ ada showroom Toyota Auto 2000. Gitu kan? kita bawa mobil gini ini Toyota juga loh. Kita bisa lihat di kanan ada Monumen Nasional yang disingkat dengan Monas dan kita nggak sadar ini mobil udah jalan 170 km/jam aja gitu. nah Di depan gak ada apa-apa kita belok ke kanan kalau gitu. Di sini nih luas sekali tapi minusnya masih belum banyak gedung-gedung dan kiri kita bisa lihat ini ada gedung apa ya ini menyerupai gedung istana kepresidenan tapi kenapa cuma gitu dong? kayaknya belum jadi jadi ya kanan bisa kita lihat ada monas dan ini ngelag sekali saya kurang tahu ini apa yang menyebabkan lag ini apa ya dan di kanan ada masjid istiqlal yang ngasih ya bener dong istiqlal ya? ya kita keliling keliling ini jamnya kenceng banget tiba-tiba udah jam 4 sore gitu cuma maaf ya ini kalau ngelag sekali nggak tahu kenapa padahal biasanya lancar loh ini saya setting grafiknya nggak saya turunin nggak saya naikin ya udah ini aja oh sepertinya gara-gara ada banyak gedung ya di sana ya itulah yang menyebabkan lag oke okay, saya faham saya faham oke okay, kita belok ke kiri kali ya ini luas banget sih luas banget sayang di gedung minus di gedung-gedungnya ya belum banyak oh, ini ada bank BCA loh ini kayaknya ada salah satu objek yang bikin lag nggak tahu apa mungkin kedepannya bisa diperbaiki eh, nggak bayangkan sih ini saya main di laptop kan ini gini apakah game ini bisa dimainkan di HP kalau bisa dimainkan di HP gimana lagnya oke okay, kita coba menjauh dari tempat keramaian gitu dan coba ke kiri ini apa nih eh jalannya ada naikannya ternyata ada gundukannya gitu saya nggak tahu ini ke arah mana karena nggak ada mapnya juga Oke, ini bisa kita lihat ini lampu-lampunya udah nyala ya padahal belum terlalu gelap juga dan di depan ada jalan ini pertigaan kayaknya belum jadi tapi udah ada lampu traffic light nya lampu ini lampu lalu lintas iya nih kayaknya gara-gara uh, banyak gedung-gedung itu ya jadi klik sekali apakah lampunya bisa menyala pak tidak bisa lampunya ya cuma ngandelin lampu jalan aja ya kan nggak bisa lampunya nggak bisa teman-teman ternyata gelap dong gelap dong ini ini kemana gitu kan saya nggak tahu ini dimana nih what is this what is this man nggak tahu kayaknya nyasar ini nggak tahu nyasar kemana tapi cuy ini aduh lagnya luar biasa ya kita akan masuk ke jalan tol sepertinya ini eh ini apaan sih oh loh kok eh bintang tanda ini satu arah atau gimana ceritanya kok saya bingung gitu kan kalian sedang menyaksikan game yang sangat berat, bahkan lebih berat, berat dari GTA 5 ini kayaknya <laughs> kayaknya, ya kan saya tidak tahu, oke coba cu, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini saksikan terus video-video di channel saya, dan buat kalian yang mau mainkan game ini ya, silahkan kalian klik link di kolom deskripsi di bawah gitu kalian klik link tersebut dan langsung mainkan aja lah gamenya kalian explore-explore sendiri gitu kan terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video yang berikutnya